Okay, sobat semua, maci, paci. Ini sudah lama uh, pawang hutan. Depun panglima saya uh, tak pergi kebun selama Ramadhan ya. Bernilah kondisinya. Ilalang pun banyak es eh, sekarang. Ha. Ini hutan di perdesaan ya, bukan hutan belantara ini. ini ada dua lagi. Makin jadi seru. kita okay. akan bakar sampah biar nyamuknya pada hilang Dibobi hey, Buah apa bang? Singkong, singkong. Oh, mak Azir dapat buah ini di tanah. Ya, singkong ni. Oh, kita panjang boleh? Boleh boleh ni. Oh, masih bagus ni. Ya, ya, ya. Okay. Coba kawan-kawan perhatikan nyamuk ini Jenis nyamuk ini Banyak ditemukan di kebun saya Dia tidak akan terasa saat menggigit Karena dia mempunyai Sebuah zat kimia yang bisa melumpuhkan urat saraf kita jika dia gigit kita tidak akan merasa gatal sakit apapun tapi setelah dia pergi dia sudah kenyang menghisap darah kita baru kita merasakan gatal seperti ini bentuk nyamuknya setelah sekian lama saya tidak melihat kebun Dikarenakan bulan Ramadan cuaca yang sangat panas Kami berniat malam ini mengunjungi kebun Sambil membakar sampah Aduh panas apinya Itu Azriel berkunjung ke kebun saya. Dia sedang merapikan apinya. Azriel tidak ada kawan malam ini di kebun. Makanya dia berkunjung ke kebun saya. Untuk ngopi-ngopi. Jika mungkin, mungkin dia akan tidur dengan saya di sini. Kita lihat dulu nanti situasinya bagaimana. dalam hari ini kita tidak punya bekal yang lain yang ada cuma mangga alias minggu kita coba kupas dulu rasanya sudah pasti belum terlalu manis dikarenakan masih ini masih belum tua buahnya, tapi sudah bisa dimakan tidak membuat perut tidak enak. Ini jenis mangga madu. Ini jenis madu. rasanya nah? lumayan Ke... Saya akan memperlihatkan Menu saya malam ini Itu mangga Kopi Ini kopinya asli Karena dia berkunjung ke sini Ini namanya kopi tamu Sobat, jangan lupa ya mampir ke serunya Azril. Ah. Oke, okay. dua api sudah jadi bara ya. Nanti kita bakar uh, singkong ya. Buatannya ya, bagaimana malam hari ini? Sangat panas, panas ya. Ya. ya. Kita lanjut makan mangganya dulu. Nanti kita sambung lagi.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 Ini saya pulang dari arah sungai untuk melihat lokasi untuk malam besok, karena rencana malam besok mau memancing dengan Asriel. Setelah melihat lokasinya, kami mendapatkan sebuah spot pemancingan. Lokasinya di sini, kita menginap di Gubuk Terbuka bersama Azriel. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat